Kiranya sedang terganggu. Dia dendam kepada orang yang bernama Sudamani yang telah membantai 12 orang kawan seperguruannya. Banget, tidak seperti si Sanem sudah jelek, banyak gelangnya. <diy> uh, hai, Aduh Popo Aduh hai, Bang, banget banget uh, Tidak seperti itu si Sanem Sudah hai, Pilih terus uh, Aduh dan tenang, aduh, aduh, aduh, anak gedung itu di mana lah? bel ke B, luar terus. E oh iya, iya iya iya. Orang tua kerja kok tidak mau bantu. Anak itu angin anginlah Kalau aminnya itulah baik. Wah, daun kering sekian banyak itu dari sini sampai di balai luar sana bersih dia sapu. Tapi. tapi kalau anginnya lagi lindung, wah, selembar daun itu pun tidak mau nyentuh itu kembil itu dia digalbak banget itu ya ya mari ki mari mari enggak kamu, ngintip kaput Ren. Aku udah ngintip apa? Nggak ngintip? Masih mungkin kamu sudah jelas nongkrong di atas pohon begitu kok? Aku sedang cari anak burung. Anak burung? Oh -oh. Anak burung yang pakai onde Iya. Saya juga. ya pendekar yang telah mengalahkan aku ah. ampun doa teman sekali dia yuna doa tunggu dulu apa salahku tiba-tiba kalian menyerang aku? pertama kamu pernah mengalahkan aku. Kedua, kamu telah lancang memasuki wilayahku tanpa izin. Dan yang ketiga, terus terang, kamu betul betul dan pasti cukup perkasa untuk meladeni kami bertiga. Daerah ini masih dalam kawasan Batu. dan penguasanya adalah Sang Prabu. Aku minta kalian berhenti, ya. dia juga akan kita jadikan santapan Bunda Dewi? Jangan dulu, nanti saja setelah kita bosan menikmati dia sebagai suami kita biarkan pengaruh racun cenrek bersifat itu hilang lebih baik kita bersantap dulu adik kantin aku sudah tidak sabar orang seperti dia pasti hangat di tempat tidur Mal. Yayi Dewi, kasih dulu dia ramuan akar pasta kayu bulu, biar dia seperti ke kedaton, tapi aku harus yang pertama, aku kan yang paling muda Tentu, kita kan sudah sepakat, yang paling muda mendapat jatah yang pertama Aku berikan pada burung gagak kecil tadi. Kenapa bisa ada di sini? Pasti perbuatan lelaki itu. Bagus. Berarti dia sudah tahu kita. Kemudian kalian santap dagingnya. Biada. Jangan jumawa kamu anak muda. Tunggu balasanmu. Lawan mereka eyakan kantor, ya cepat. Sebelum seorang lupi cantik anak seorang raja Mencabut-cabut Penang-penang <SILENCIO> Kita harus bertapa lagi untuk bersama rupa Tungga Degani cantik Dia benar-benar pendekar yang bunuh Tungga Degani Kalau kita tidak segera bertapa maka kemungkinan kita tidak bisa lagi merubah wujud kita Sudah berapa lama saya berada di sini? Sudah hampir satu purnama. Saya melihat, Da ingat Nini sudah semakin membaik. Kapan saya diperbolehkan pergi? Kapan saja. Kalau Nini sudah merasa kuat untuk melakukan pembalasan kepada musuh Nini. Tentu, dia seorang pendekar mumpuni. Kalau mendengar cerita dari Nini, dia mampu melibas dua belas orang saudara di ini. Memang, sebaiknya Nini harus menambah ilmu untuk bisa membalas dendam Nini kepada manusia jahat itu dan Prabu Angling Dharma meminta saya untuk mengajarkan sedikit ilmu yang saya miliki. Prabu Anglin Dharma? Ya. Dia yang menolong dan ini Nini kembali. Prabu Anglin itu adalah murid pertama dari Panehpokan Sudali. Tapi semua... terserah kepada Nini. Kenapa Tuhan memandangi saya seperti itu? Bolehkan. Kalau saya bicara sejujurnya kepada Nini, hmm. salahkah kalau saya mencintainya? Bagaimana dengan istri tuan? Sintawati tetap istriku yang akan mendampingimu. Setiap wanita pasti akan terluka hatinya kalau dimadu. Tidak. Kalau aku mampu membagi cinta itu dengan adil. akan penuhi cawan cinta Sintawati Dan juga cawan cinta Dengan isi yang sama. Bukankah Arjuna juga mampu membagi cintanya. Dengan sejumlah istri-istri. Saya akan ajarkan. Semua ilmu yang saya miliki kepadamu. sesuai kewajian dan setiap sebulan yang saya lihat adalah Kamalata Moga ini memberi keturunan laki-laki untuk saya seorang anak yang saya tampakan yang akan mewarisi pada ini Saya ingin cepat belajar ilmu Dasyandria dari diri. Dari mana foto ilmu itu? Dari Tuan Pendekar Kelana. Saya melihat sendiri kehebatan ilmu itu. Tidak gampang untuk mempelajari ilmu dewa itu, Suriwara. Dia sangat membutuhkan kecerdasan dan daya ingat yang luar biasa. di Disamping kekuatan tenaga yang sangat terlatih. Baik tenaga luar maupun tenaga dalamnya. Nini para waktu berjanji akan mengajar saya, Guru. Lagi-lagi kerasan. Saya, Saya akan menentukan kapan kamu menerima yang berdua. Terima kasih, Guru. Terima kasih. Guru, tolonglah saya. Temui saya di pinggir Sumai Batu. Ada yang sangat penting. Saya segera kesalahan. Bumi tunggu di sini dulu. Saya mau kesulahannya. Serigala tahu mengutuk saya dulu, Gusti Prabu. Saya tidak mau nyawa saya terkurung terus dalam wadah pelipis ini. Bagaimana caranya? Memang agak sulit menangkal teluh manusia serigala itu, Gusti. Hampir semua pendekar di tanah Jawa ini tahu kehebatan ilmu sihir mereka. Tapi, Gusti bisa melepas raga, kalau mau melepaskan diri dari belenggu wadak seekor belibis. Dengan Aji, lepas sukma yang pernah saya ajarkan pada Gusti. Iya, iya, saya masih ingat mantranya. Cuma mungkin tidak bisa terlalu lama, Gusti harus segera masuk kembali ke dalam wadah Gusti. Seberapa lama? Sebatas orang mati suri Gusti. Terima kasih, Guru. Gusti Prabu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Yang mungkin harus Gusti ketahui. Apa itu, Guru? Saya... Saya akan mengawin ini Nisaroyah, Gusti. Mungkin dalam waktu dekat ini. Itu masalah Guru. Yang penting Guru bisa mengatasi Nini Dewi Sintawati. Oh. Terima kasih, Kusten. Bagus sekali Seperti orang sedang kasmara Memang Siapa nama Gembil Gembil Kamu kok cari nama jelek begitu Lucu Bo ya kalau orangnya sudah jelek Cari nama yang bagus Cari siapa <tuk> Kaget aku Jangan suka terkaget-kaget Orang yang kagetan itu Kesannya tolong <tuk> Pinter ngomong orang ini Beli bis kok orang <tuk> oh, iya. Kamu mau jadi sahabat saya? Tergantung Kalau kamu tidak mengusahakan saya. Hehehe. <San> <San> Kalau sudah menjadi sahabat itu, susah dan senang dirasakan bersama dan ditanggung bersama. Ya wes, daripada kegelapan. <San> <San> <San> Tapi jangan berat ya. itu oh, makin lama makin aja tidak tahu tata krama dia sudah berani ngintip taman keputre itu kan sudah ke banget tentunya ya nasih saja baik-baik anak kita kan memang agak kurang dengar ya kita harus maruh <tuh> burung bil, nah kamu kok sudah pulang tobil, dah biasawanya kalau diserbu apa burung burung, berate, trete, terkuku, bagaimana, hah? dari hmm. paku, enggak ada burung kok, eh kenalkan, ini buku Eh, ayo cium, cium, cium, cium, Enggak apa-apa ini enggak apa-apa kok, cium, hmm. cium, hmm. ini, ini cium, tapi burung takut cintang saja ya jangan lihat jangan sekarang aku mau kasih lihat kamar ya tapi janji lo jangan berak ya kok semakin parah toki kok bribis diajak ngomong kok sampean usaha toh dia memang putri yang paling cantik yang pernah aku lihat Memangnya kamu pernah melihat putri lain selain putri raja sini? Belum sih. Ah, tapi pokoknya dia memang cantik sekali. Ah, kalau kamu mau lihat, besok saya ajak. Soalnya setiap pagi sang putri pasti mandi di kolam taman sari. Di mana? Ya, di taman sari toh nah kan aku setiap pagi tugasku menjaga sawah nah sebelumnya aku membantu Bopo menyapu halaman taman eh, besok ya eh, eh. Cari nyambil, ya di balik tebo ini kamu mau lihat, Bel. Ah, cuma kasih tahu dia, kok, sana. Pangeran Cuman itu gagah sekali, loh, Gusti Dewi besar dan suaranya berlebaran tahunya juga wangi, bukti. tapi matanya aku tidak suka. mata seperti dia cenderung Miss. mata keranjang, ah Saya, Gusti Putri. Saya tidak sengaja. Lu ngapain tuh, Mbak? Dia bisa bicara seperti kita. Tangkap dia, Mbak. Aku memilikinya. Baik, Gusti.